Hasil panen untuk pasar tradisional, biasanya sudah ada pembeli yang siap membeli. Setiap sore atau besoknya setelah panen, para pembeli sudah berdatangan membeli kentang-kentang yang telah disortir. Sedangkan kentang-kentang yang khusus buat supermarket telah dipisahkan sebelumnya. Jadi, di tempat penimbangan kentang hanya berisi kentang-kentang yang dikhususkan untuk dijual di pasar bebas. tingnya makan ya, ya. Uh, mulainya jam 8 nah, tadi, tadi. Oh. jam <laughs> 9 cukup Jeng mulainya 9, cukup. tadi jam berapa emang uh, tadi pagi jam jam setengah 6. 6. 6. 6. 6. hari ini ibu-ibu yang ikut panen tadi katanya setengah tujuh sampai sini jadi setengah sembilan ini jatahnya makan siang eh makan pagi jadi jam 1 makan lagi makan siang, tengah dua seperti itu. Jadi kita sudahi juga sampai di sini hasil panen kita hari ini lumayan dapat dua ember daripada manyn. Pengalaman ikut memanen kentang adalah pengalaman kita yang mungkin hanya seumur hidup sekali. Kenangan asik ini akan terus membekas di memori kita selamanya nah teman-teman semua coba deh berwisata agro di daerah yang kalian kunjungi keasikannya berbeda loh dengan hanya sekedar menginap di villa pegunungan.